Belajar menghitung Belajar penjumlahan 9 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 hebat 3 ditambah 9 sama dengan 12 hebat 8 ditambah 7 sama dengan Sembilan Ditambah enam Sama dengan 15. Pintar Sembilan Ditambah enam Sama dengan 15. Luar biasa Enam Ditambah empat Sama dengan Sepuluh Luar biasa Delapan Ditambah Tiga Sama dengan Sebelas Bagus Enam Ditambah Lima Sama dengan Sebelas Hebat Tujuh Ditambah Satu Sama dengan Delapan Bagus! Serial pelajaran anak TK Pilih salah satu pelajaran yang Belajar menghitung Belajar pengurangan Dua Dikurangi Satu Sama dengan Satu Luar biasa Enam dikurangi 2 4 Hebat 2 dikurangi 1 1 Luar biasa 5 dikurangi 4 1 Hebat 2 Dikurangi satu Sama dengan Satu Bagus Lima Dikurangi dua Sama dengan Tiga Hebat Empat Dikurangi satu Sama dengan Tiga Luar biasa Dua, dikurangi satu, sama dengan Satu, bagus Delapan, dikurangi tiga, sama dengan Lima, bagus Lima, dikurangi tiga, sama dengan Dua, pintar